ini Menu menu orang wong Corona. Iya. kabopo? Apa apa? Ambil ambil piring, kalau dilere kok. Pak. ya, oh. Iwak. Oh. Oh. Oh. Ini anak Mana? samping. sebelnya, Mbak. Mm -hmm. oh. Mbak, mbak Penang eh, orang mm. baru makan Enak Enak Masuk mm. Mm. Nah. Memang coklis Ya. Kayak ngono enggak pedes. Ih, hmm, Eh, ditunggu lo. Ya eh, lemben ya. Bau apa? Ya? Bau. Ayo. Eh. Ditunggu Mas Ramat cepetan kalau makan ojo ngoceh. Ya apa sih ditunggu? Bau sekali ya Allah. Hmm. Hmm. Habis ini terus ngaji. kelamaan Mas Ramayan nunggu